Walaqad saddaqo alaihim iblis danahu fatqauhu illa fariqom minal mu'minin Wama kana alahum alaihim wama kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lamama yu'minu bil akhirati mimman huwa min hafisq Wa rabbuka alaqul bi shay'in hafis Walakot soda kolan teman-teman medui medui bener. Di mana mana ini aku ngomong. Walakot soda kolan teman-teman medui bener. Segala bener. Itu kita fikir lantas soda kok tambah tasdi. Watasdi dilantas tidak terus kita walakot namo soda kok. Medui bener alihim mengatasi kufar ayil kufar itu kan neng pirau kafir. Minhum kangguh setengah sanggu far sapa unu tawi kera sapa. Sopo seng mertu iprner iblis si sopo iblis? Mertu iprner zon nahu eng prasangkane iblis. Rupah-rupah ne penyangko ye ku annahum wong ake. Pi kelawan oleh nyesatno iblis. Iku yatta pi gua nakakalangut sopo wong ake huk eng iblis. Sikamane wong sesatu sesuai prediksi si Iblis dilihis di teori, natakanan ke dosisat, kemudian terbukti sesat. itu berarti iblis terbukti ben, benar. Jadi istilah walakut sota koal iblis itu benar. Dia mengira bahwa itu sukses, kemudian nyata-nyata sukses. Fata gak umongko podhanut sopo wongakehu ing iblis. Fasa sota ko bitakvi vidoni. Mongko bener sopo iblis bitakvi kelantarvi. Nanggujiro kira asodako vidon iye ing dalam penyangkaan iblis. Aso dako Utawa merdui bener sobat iblis bitas titik lantas tit so itu nahu eng persangkaan iblis Ewa iblis. Ewajadatik semerdui sobat iblis wengdon dipetui so tikon engkang bener. Jadi iblis berteori bahwa dia dengan nggak henti-hentinya ihuap, menyesatkan, merayu pasti manusia itu tersesat tersesatkan, kemudian itu nyata, disini sebut suara kota sotaqa al-Mu'lis tapi yang berkata, ilafariqom minal mu'minin dimakna lagi, ilafariqon kecuali sekelompok minal mu'minin yang ingin piroporong mu'minin, itu yang ingin melalui bayani korona bayani wahu mutai al-mu'minun itu wahu mutawi al-fariq minal mu'minin itu al-mu'minin, nah, itu piroporong mu'minin makna ini namun nyatabi, itu ranut sopa al-mu'minin, itu yang iblis Wa maka nalan orang-orang kulahu kedua iblis anaihi mengatasi al-mu'minin Apa min sultahin? Apa kekuasaan? Wa maka nalan orang-orang kulahu kedua iblis anaihi mengatasi al-mu'minin Apa min sultahin? Kekuasaan? Taslidon teksi penguasaan minna sanggim kita Kita Allah maksudnya Illa alama, Kecuali yang tolong bersani ingsun Pangeran ilmu ilmaduhurin kan ilmu sing tak tingali wujud tak tingali mergawujud duh seanggal ya supaya ada tulaman mana nih awas tidak salah setengah kafir buatan maksudnya maknanya ini tidak salah setengah kafir ilmaduhurin kelawan ilmu sing pertelo. maksudnya ilmu sing tak rohi mergawujudnya senajan itu aku roh ke belah wujud awal itu roh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 saiki kue roh nak seringiniku metu kawetan sesu itu belai cicik terus besok sausnya nyata seringinnya metu kawetan itu belai cicik kue roh mereka wujud bang gitu? ya jadi roh itu yang biru roh secara ilmu lan roh sausnya wujud Awah ya perso zaman akhir sudah nona Mustofa Nurukin, mulai zaman azali ya perso apa? Gawe Wong Cikotan Cibung Artu, terus terus rodo, terus mulai disini. Awah ya perso, barang wes nyata turu, lah itu jenengnya ilmu, duren. Perso merge barangnya wes, wujud. Oh jopo ilalina alamang ini, awah rapati perso, bareng wujud lagi. Perso kafir, karena kemunian gua sesalam makno, kafir. Kalau pelanimalnya, jadi agrono ayat-ayat yang sepadan dengan itu, terus liyakalamaladinat, terus ayat-ayat yang Allah membuat satu kebijakan, terus kata Allah pakai istilah supaya saya tahu apa, supaya saya, tahu. padahal tahunya Allah tidak bergantung sesuatu itu terjadi, Kurung terjadilah, Allah berfirman abi terjadi wis pirsa jenenge ilma dhuhur nggih mirsani merga barange wis wujud paham nggih ado semua saiki akulah ya roh nek sesuk iku ono srenginge metu kowetan rupane buta hamster iku jenenge ilmu min haitsu al secara teori besok ya tau lagi min haitsu dhuhur karena itu sudah wujud Nah itu semua ayat sing seperti itu maknane ngoten nggih ya? ilalina alama ai ilma dhuhur Ilalil alamah kecuali yang pengertian Engson ilmu gurukan ilmu Sing merga wujud Engson ngerti man Eng Wong yuk minu kang iman sopeman bila kerotik lan akhirat. Miman dibanding Wong, bua kang uta iman mindah sangking urusan akhirat ufi syakin Eng dalam malam. Panu jazim Engko malas Engson pulan Eng saben-saben swij minu rumah sangking iki Man yuk minu ambek man bua napa fi syak. Eleng eleng ya. Ini termasuk arsitek di nama sama. sekawan, tengjus dua empat, banyak di Quran ini, kata-kata nama Illa alama, alama, Misalnya gini. Allah itu sudah bersoal kalau orang munafik dites jihad dalam keadaan sulit, itu pasti tidak mau. Kemudian dites betul. Nah, ketika dites betul, ini Allah mengistilahkan supaya saya tahu mana yang munafik, mana yang muk. Min. padahal tanpa itu pun sudah, uh, sudah tahu. tapi tahunya itu min khaitul secara teori tapi nanti setelah nyata wujud itu namanya tahu karena wujud berarti tahu itu ada dua tahu min khaitul secara teori dan tahu karena barang itu sudah wujud nah, itu di semua ayat Quran itu cara mana nih? seperti itu. kalau tidak kita kafir oh ya berdapat filsafat berdapat yang filsafat yang darani ilmunya Allah Ta'alaiku unufun unufun itu musta'naf, sesuatu yang baru jadi Allah tahu ya setelah wujud sebelum tidak wujud, ya ada tahu sehingga orang filsafat itu dianggap kafir makanya cara ahli sunnah pendapat-pendapat filsafat tentang Tuhan adalah pendapat yang bikin orang menjadi kafir makanya mengujali pengarah kitab jenit futul falasifah al-mungkit minat gelalga. karena orang falasifah itu cara berpikir seperti itu, jadi Uh, ya sudah seperti itu, pokoknya Allah tahu itu kalau barangnya sudah wujud, kalau ndak ya ndak tahu karena barang ndak wujud itu ndak bisa diketahui ya Pak, yang kadung, filsafat karena tadi kan ya, Pak, goblok ya. goblok dengan turunan jadi tidak ceritanya Sidiq, misalkan filsafat yang di beberapa sekolahan, sekolahan mana saja, itu dulu itu sebelum Islam 3000 tahun atau 300 tahun, sejuruhnya Masya gimana, sejuruhnya apa Sedirinya apa masih ya. adikku Yunani diiku, diwanaan diiku, atenari, naderani, orang Yunani atena. Itu ada nama-nama terkenal, kata Aristoteles, total, Plato itu sedirinya nila teisa, sedirinya nila apa? Iya, iya, iya, iya, iya, akal iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Enak bodho malam. Enak bodho gak jadi Enggak tak yang sing bodho iku wis dadi nang Gusti aksaru ahli jenek Al-Dulru, akhir-akhir bodho di Gusti Warga iku. Bodho. Mane wong bodho iku ibat ke penduduk napa? Swargaku. Wong filsafat iku ndharani pangeran niku logos. Logos itu pikiran. Logos iku pokoke pemikiran. Jadi, pengiran Logos awal, Logos sani, Logos alis, sehingga under wong juga ya, menjadi log dengan negara metodologi, antropologi, wanger, fungsi, fungsi, fungsi, fungsi, fungsi, log fungsi, fungsi, saya fungsi, fungsi, fungsi, Plato Aristoteles fungsi, bareng fungsi, fungsi, fungsi, fungsi,